Yang kedua dari dua perkara yang di apa itu terangkan oleh ya, masalah matlubur ridho walizumu. Netepi ridho mencari keridoan dan tetap dalam keridoan. Nah ini yang kedua itu khotruma visahot. Itu mendorong sesuatu di dalam kemurkaan. Yaitu wahua itu tarkurido. Meninggalkan ridho. Dari kemurkaan Allah. Jadi, kemurkaan dari kemurkaan Allah. Dari kemarahan Allah. ya Walakot rawayna fil akbar. Dan sungguh-sungguh aku ceritakan di dalam beberapa hadis yang terdahulu. Ada nabi, dari beberapa nabi. <tuh> Beliau ini, apa itu matur. syakai itu wadul, bahasa Jawa. Ya. Kanggih nabi ku la bosong yo matur ya, masuk ini wadul nggak penak ya, yo nggak menghormati nabi lah, bakdo manalu dari sesuatu yang didapatkan itu minal makroh, yaitu perkara yang dia benci, yang nggak suka, jadi awa iki mangko, luwe, melarat, bahkan. Ada kutu, ya, deklam kelambini, dek pakaian, dek tempat, dek, tempatin, dek itu ada kumal. Kam, apa itu sampai waktunya itu sepuluh tahun. Ini sesuai keterangannya kitab Ihya. Sampai sepuluh tahun, uripe lemitur pandepahama pan, ni menungso nikku menderi, menderita, yo lue, yo. Nopo nikwau fakir kak duwe mangan fakir ini nopo kebutuhannya itu nggak cukup jadi seka sehari makan dua hari gak ma makan ini namanya fakir bahkan sampai ada kutu yang kencing soale wong kadu meluwararti seteliko Yo duwe kan Yo, seteliko tunggu seteliko yo gak iso, saking gak tahu ini. Akhirnya maliku tuh, tunggu sabun gak iso, atau sampai biur-biuran tuh <laughs> ayah. malah identik denganku. Tuh malah kebom pros Lah <laughs> nah, iki akhirnya, gimana ini? Matur kepada Allah. Jadi akhirnya Allah ini memberi wahyu kepada dia soalnya nabi atas kuni, eh nabi. Apa kamu ini eh, mohon padaku itu walastabi alizamin Kamu itu kan bukan ahli yang tercela, Walasakwa dan bukan kamu itu bukan ahlinya orang yang wadulan. Itu enggak. Ya. bada syaknuka. Yang demikian ini jelas terang perbuatanmu itu di, di ilmil goib. Di dalam ilmu go, goib itu sudah tertera sudah terang. Oppo simbol lakonikuis ono catatan deh gini ilmu gue go, go, yaitu yang disebut dengan umul ki kitab oppo umul kitab umul kitab ya laukul mahfud. Jadi apapun yang terjadi yang kita terima itu ada di catatan di laukul mahfud. Makanya like kalau wali-wali gak pernah hui silaikade maithu rawonok maithu maithuaniku. Masalah oppo alasan ya orang gelem, itu lho. alasan itu ya mau itu kalau wali wali wong syariat ada buah alasan. kenapa kemana ngini lho sebab ini ini ini ini buah kayak nguarang cerita orang loh, iya kan? itu lah bangsareat banyak alasan, tapi wong hakikat orang gelem nih alasan-alasan orang alasan gelem sebab apa yang terjadi adalah putusan allah, oh. jadi sebelum aku menciptakan langit dan bumi itu kamu itu sudah ada perbuatan kamu tingkah lakumu walaupun itu satu nafas satu kedepan mata satu langkahan ini nggak bisa lepas dari apa itu umul kitab skenario ini Allah itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi wahakad sabakolakam ini dan itu sudah sudah saya ketahui itu biyan bian aku yoro dah mendengarku ya itu jadi mini dari aku sabah kolaka mini itu dari aku menuluh singkok lakoni singkok lakon-lakoni biyan itu istiqoh aku ku putusanku itu dari guysi Allah sabakolakami kolaka mini wah kata kodok itu alaikah dariku yang demikian itu putusanku kepadamu kebelaan akhlak dunia ya sebelum aku menciptakan dunia dunia. Kau tak putus nih. Fali matas khotu, maka karena apa? Kamu kok marah muring-muring tentang putusanku alaika kepadamu. Aturi tuan awa dunia, apakah kehendakmu itu aku merubah dunia karena kamu? Oke, apa aku merubah dunia karena kau? Hanya sampai Aku abdallah, lau khalma atau aku ngganti, lau mafud bisa di dengan sebab kamu, tak genti tak busa ika pebe hanya sebab kon male male Berubah soalnya apa? Soalnya ketahuilah bahwa manusia hidup ini saling terkait, loh, sampean iso kumpul ambek wong bejat, Iku ya terkait anonis sampean, male onom bejat sampean onom bejat, cuman sampean nggak iset yang kepong pecat, iyo kan <tuh> yang ada di sekitar sampean, dari sampean di dari api, makanya syukur <tuh> syukur <tuh> alhamdulillah kok wong iku di tate, mesin tanduran ku, langsung sih, tanda tanduran tanda tanda subur, karena di mes tanda tanda tanda tanda tanda tanda bener tanda tanda tanda tanda subur, Kaiso naik derajat sampean pangkat sampean keapian sampean sama kaiso disebut orang ba baik nuhun nah niki faqdo maturi itu tu nama uri lah terus apa simpulusanku itu sesuai karu kehendakmu bukan kehendakku karpe menung solak gusi al kongkon nurtiya udeli anggea karpe menung karena karepe manungsa golek kon nuruti awak awake. Lah karepe Gusti Allah kon dadi budake. Isa model kaya ngene iku. Gusti Allah dadi budha sama dadi pangerane. Ngono ha. Nggih ya. Sampai iki l sampe Gusti Allah fa'adomu tur itu tuna ma'ur itu. Ngono. Wayakuna wayakunu matu khibu tuna ma'u khibu. Makane maka sesuatu terjadi itu sesuai waya kunum matuh eh, ibu yang terjadi itu sesuai yang kamu senengi dunamau ibu bukan yang saya senengi yo ya kan maka Allah sampai bersumpah wabi ijati dengan dengan kamu kemuliaanku keagunganku aku bersumpah lain ada apabila kamu bergerak ini wadulmu itu pancetai gano leren leren gak kok atimu visoderika Marotan ukro sampai ambalan balak balik. Wis la asluban nakal sauban nuwah kon bakal tak dedel baju kenabianmu. Ya rene ngono. Nu. Wala uridan nakal is lebok no rokok. Walau bali, kon tak lebono nang neraka. Wala ubali sakura ora peduli ampek kon. Ya opo ni? Niki Gusti sampai muring-muring nang kene nabine Gusti Allah. Nah kesimpulan nih pengajian malam ini Kitab ini Artinya apa? Kita masing-masing orang itu punya jatah dari al Allah Ada jatah yang menyenangkan Ada jatah yang gak menyenangkan Nah itu harus kita terima dengan ikhlas Jangan sekali-kali kita ini kepada siapapun Sing kita jurhati pada menung saunikulu Belum tentu wongi gak duwe masalah kadang-kadang mas alai ngebuk gimana, saman jurat utang, utang saman mek sepuluh hebu, lah kuno utangi satu saya buat, tapi kuno itu kenapa pandai menjaga, imit menjaga rahasia, sih samaan kaisang joko ngomongin utangnya, kayak sampai masa kampung ngorel sama utangnya, kayak gimana, ini jeli hati-hati zaman ini, lah juratiku lah Nangkin waduh nang kusi Allah nih malah nak ukuranin Nabi dipisui ya rugi Allah. Nih kalau Nabi dipisui ya rugi Allah. Lalek allah nopo makanya kalau ngak enten yai pas waktunya niku kalau kain dungo yai seponi. Tadi kain dungo ilahi anta andirni pihaling. Ya Allah panjangan telo lo tingkah kulong. Batin kulong kau betul cocok kaniku. Ya Allah yang mengizinkan dungo kok ada pencen ini nggeresati hati gue, <laughs> langs res hati ya Allah sama tuh lo gue langsih Allah masalah kakungan <laughs> tuh <Masyarakat. laughs> lo luceruh, maceruh pora, sampai anjing katanya menisu, saiki si koyok koyok gaye somangan kan menisu, ikut lo gusi Allah lu, mak ya boh gusi Allah pun gaye sensasi nang sampean, nuh lo, nah, wong iki, gua <laughs> tak kejutan, Saiki si koyok koyok wong saiki si menisu gaye somangan, lah, anggu rejeki ini gua ku isuk kuduk kuduk, nuh lo. Lah moron dilalah moro-moro rejeki ana wong tani berasak kintal nang sampean. Yo dilalah kersane padahal sampean mikir-mikir seminggu ga somangan mangan umang, lu, lho. <laughs> lah ngeluh, lu ternyata nih dikik kejutan karo Gusti. Gusti oh, alukur ku roh. Mane subhanallah, kula ni saestu lek salat malam, niku kula niku mboten nate ndonga saestu. Lek sampe ndungeni ya. lha <laughs> akeh. Ulo ni gulek malam ni gue mang biri tan la ilah ilaloi la kau no liani gue ni biri tan tadi maso no pirang pirang jam, man ilah ilah eloto ni ku marung kundungon ni parang niki cama ah ngoten sebab mewinopo lah kusi Allah bisa ruhi gue akatin tu nguai aku ba gea ta isin je nguai ngoten oh